ini keren banget ini paku asli ya bukan kaleng-kaleng juri nggak bakalan diikat-kat lah. bro oh. ini yang black mamba ya is keren banget sih warnanya black mamba guys oke okay. udah. Oke. Okay. Eh. Okay. Ya bro. Tuh. Aman ya? <tuk> nah, aman guys. Kita bukan, Mantap banget sih yang ini. Nah, ini asli ya, Bro. Oh, oke, okay. ini kita lagi di. Udah <tuk> sih, Bro. Nah, kalau masih ada yang bilang bohong Wah, kamu benar Nah, lihat bro multimik polok Hai